Santai. tukang urutnya santai harus <tis> tidur, tidur, nah, tidur nih tidur kalau, Boc kalau bocah-bocah maka kebun justru, bener <Sings> benar nah, itu emang benar dia. buat sedikit iya, lima lagi iya tuh buat